siang buat para pengunjung Objek Wisata Agro Tanjung Sari Samburan. Yang siang menjelang sore ini sudah di sini kami sapa semuanya selamat menyaksikan indahnya alam Agro Wisata Tanjung Sari dan juga kita hadirkan di siang hari berbahagia ini bersama dua putri Dewi Arum dari Bajar Negara Terima kasih untuk semua manajemen pengelola dari Objek Wisata Agro Wisata Tanjung Sari Samburan. Risto Anjani di Bengkot. dan juga terima kasih untuk jajaran keamanan dari Polisian Sektor Saburan, Koramil dan juga para pengunjung semuanya. Terima kasih sudah hadir di agrowisata Tanjung Sari untuk keindahan alam ya. Liburan sekalian hiburan. Monggo yang hari ini weekend bersama keluarga, bersama ya, anak, istri, saudara, pacar, besti, ayam semuanya. Terima kasih. Kali ini Dewi Arum bersama HS Audio Profesional Sound System nanti kita kolaborasi ada yang klasiknya dan juga nanti kita kolaborasi dangdut campur sarinya menghadirkan empat bintang dangdutnya Wonosobo ada Aina Lollipop ada Lia Liu Monica dan juga